Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi dengan Fadli Hankiho. Nah, teman-teman, banyak uh, yang bertanya terkait dengan bagaimana cara membuat tanaman cengkeh itu pendek dan lebar ya. Ini kemudian rimbun, daunnya hijau dan terlihat sangat-sangat subur ya. Dibandingkan dengan beberapa cengkeh yang kami miliki ini. Ini uh, umurnya kurang lebih di depan ini, ini kurang lebih 9 tahun sementara Cengkeh ini umurnya kurang lebih empat tahun teman teman ya Nah berdasarkan hasil Uji coba kami kami menanam Cengkeh ini yang di depan ini Belum punya pengalaman untuk Menanam cengkeh tetapi Yang umur 4 tahun ini Kami melakukan uji coba Terkait dengan bagaimana cara membuat cengkeh Rimbun kemudian Pendek dan Sangat lebat ya Sangat subur teman teman nah teman-teman yang kita akan lakukan sebetulnya menanam cengkeh itu sederhana kita membuat lubang tanam yang cukup besar jadi kami menanam cengkeh ini ini lubangnya sudah tertimbun ya teman-teman jadi awalnya lubang ini ukurannya 40 x 40 x 40 cm jadi 40 kedalamannya kemudian pirkannya 40 cm ya nah Itu yang kami lakukan jadi sehingga ketika kita menanam cengkeh dengan kedalaman 40 cm atau 50 cm maka eh, percabangan percabangannya tidak akan jauh dari atas tanah teman-teman ya. Kemudian ruang untuk pertumbuhan akarnya itu eh, lebih bagus lebih eh, tanahnya lebih tanahnya tidak padat ya tapi tanahnya lebih gembur teman-teman sehingga pergerakan akarnya itu leluasa di dalam lubang 40 cm kemudian ketika sudah mulai membesar akarnya dia akan masuk ke dalam tanah asli ya tidak digali teman-teman ya nah saya akan perlihatkan kepada teman-teman contoh membuat tanaman atau menanam cengkeh yang lebat pendek ya seperti ini nah jadi ini teman-teman contoh tanaman cengkeh yang uh, kami tanam menggunakan uji coba yang yang barusan saya uh, perlihatkan kepada teman-teman semua jadi lubang tanamnya ini ini ukurannya 40, 40 cm kali 40 ya kali 40 jadi kedalamannya kurang lebih 40 cm nah maksud saya adalah percabangan ini ini tidak akan jauh dari atas permukaan tanah ini ya nah kemudian setelah itu kita biarkan Ya, kita biarkan pertumbuhannya tanpa kita pupuk pun, tumbuhan cengkeh akan rimbun seperti yang uh, kita lihatkan tadi. Kemudian uh, saya kasih contoh lagi satu tanaman cengkeh yang kami tanam menggunakan cara atau teknik seperti ini ya. Jadi lubangnya 40 x 40, 40 cm, x 40 cm x 40 cm, jadi kedalamannya 40 selain membuat rimbun cengkeh. Karena pergerakan akarnya itu ada pada tanah yang gembur, ya, di samping-samping ini kan tanah yang asli, tanah yang belum digali. Jadi, bagian ini tanah yang gembur sehingga pergerakan akarnya akan lebih leluasa, teman-teman. Ya, ini salah satu contoh juga cengkeh yang kami, karena menggunakan teknik menanam cengkeh dengan lubang yang 40 cm kali 40 kali 40. Ya, nanti kita akan lihat, teman-teman, di bawahnya. Seperti apa lubangnya ya Nah ini teman-teman Jadi bagian bawahnya ini Ini tanahnya kurang lebih Yang kami gali 40 cm ya Kali 40 kali 40 Kedalamannya 40 cm Nah percabangan yang saya maksud adalah ini Jadi ini percabangan awal pertumbuhan cengkeh ini Dia tidak rontok e, tumbuhnya itu di atas permukaan tanah Kurang lebih ya tidak jauh dari permukaan tanah, kemudian ini banyak sekali percabangannya teman-teman, sehingga kelihatan, sehingga ini tumbuh subur, rimbun ya, kemudian uh, lebar ya, melebar dari bawah menjuntai, nah seperti itu teman-teman uh, teknik yang kami lakukan dan ini kurang lebih empat tahun. Kami tanam, sudah mulai uh, mengeluarkan buah ya. Sudah mulai belajar berbuah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.